Hai hai hai Manusia mungkin spesies yang paling dominan di bumi Tetapi kecerdasan manusia tidak selamanya sebanding dengan hewan yang hanya dapat memangsa Namun jika dibiarkan serangan dari para hewan buas ini akan semakin menggila Seperti beberapa serangan yang dilakukan oleh hewan berikut ini Yang konon katanya sudah membunuh ratusan bahkan ribuan manusia Kira-kira sengeri apa sih serangan yang dilakukan hewan-hewan ini? Champawat Tigres Pada awal 1900-an, seekor harimau betina diduga sudah membunuh lebih dari 400 orang di Nepal dan India selama 8 tahun lamanya. Harimau itu dikenal sebagai campawa Tigres atau Harimau Champawat yang diturunkan oleh pemburu Inggris kelahiran India Jim Corbett. Namun ketika tiga dekade kemudian, Corbett membunuh sepasang harimau yang diduga sudah menyebabkan kematian lebih dari 600 orang di India selama lima tahun terakhir. Leopard of the Central Provinces Leopard of the Central Provinces atau macan tutul Provinsi Tengah, merupakan macan tutul yang dikenal menyerang dan membunuh manusia. Salah satu insiden paling terkenal yang melibatkan Leopard of the Central Provinces adalah ketika hewan tersebut menewaskan hampir 150 orang Hanya dalam beberapa tahun di India Pada awal 1900-an yang akhirnya ditembak mati Namun anehnya korban yang dimangsa oleh kucing besar ini semuanya adalah wanita dan anak-anak saja Eh tapi tunggu dulu Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Jaws Siapa sih yang gak kenal sama ikan yang satu ini? Ya, hiu memang hewan yang dikenal sebagai pemangsa manusia Sejarah mengerikan yang terjadi di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat Yang menewaskan empat orang dan melukai satu orang pada Juli 1916 Awal bulan itu, dua pria tewas saat berenang di resor setempat dan seminggu kemudian Lester Stillwell yang berusia 11 tahun juga terbunuh, begitu juga dengan jalan penyelamatnya Stanley Fisher. Usai insiden itu, nelayan lokal melakukan pembunuhan besar-besaran termasuk membunuh hiu putih besar setinggi tujuh kaki yang banyak dicurigai sebagai pemakan manusia. Sloth Bear of Mysore Sloth Bear of Mysore atau beruang slot dari Mysore juga merupakan beruang slot yang diperkirakan telah membunuh lusinan orang dan melukai dua kali lipat dari jumlah tersebut di bengaluru India pada 1957. Ngerinya lagi sejumlah kecil dari korbannya dimakan oleh beruang ini. Beberapa waktu kemudian seekor beruang akhirnya dibunuh di daerah itu oleh pemburu Inggris kelahiran India Kenneth Anderson yang meskipun tidak jelas apakah beruang ini pelakunya. Gustav the Crocodile Sudah nggak kaget lagi jika buaya yang satu ini masuk dalam kategori. Gustav the Crocodile atau buaya Gustav, ia telah menyebabkan teror penduduk di sekitar sungai Ruzizi Burundi dan pantai utara Danau Tanganyika sejak 1980-an. Gustav sendiri diyakini telah membunuh lebih dari 300 orang, namun sayangnya beberapa upaya penangkapan dan pembunuhan gagal dilakukan.